dalam agama itu ada dua ada guru ada murid kalau dulu ada Nabi ada umat jadi posisinya biar jelas dulu jangan murid tapi ngaku jadi guru <laughs> kalau kuliah mahasiswa ngaku jadi guru kira-kira guru apa namanya gadungan bagus nggak dosen gadungan mau nggak diajarin sama dosen gadungan nanti tiga kali tiga seratus gitu kayak uh, hey, batu dosen gadungan tuh pengarang kitab al-anwar al-qudsiah Arifati kawai disufiyah namanya Syekh Abdul Wahab radhiyallahu an menjelaskan dalam kitab itu di zaman beliau tidak sedikit murid yang ngaku jadi mursyid murid tapi pada akhirnya ngaku jadi guru misalnya dalam Toriqoh tuh merasa jadi wakil talqin wakil talqin dari mursyidnya sebagai wakil untuk mentalkinkan wirid kepada murid kemudian karena merasa bisa membimbing maka pada gilirannya mengaku menjadi mursyid mengaku menjadi guru Nah ini adalah dolun mudilun, sesat menyesatkan jangankan dalam agama di sebuah lembaga-lembaga pendidikan saja harus jelas. Mana yang jadi guru, mana yang jadi murid. Akhirnya bahayanya mengikuti bisikan hatinya. Karena merasa dirinya sebagai mursid. Seolah-olah semua bisikannya itu adalah kebenaran, kebenaran, kebenaran. Padahal melanggar aturan hukum syarak.